Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kita mulai kuliah pada pertemuan hari ini Dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada pertemuan ke-14 ini Kita akan membahas tentang analisis SWOT Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah identifikasi yeah. mengenai berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities dan secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman trade jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal ya, yaitu peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan atau internal. Nah ini teorinya dari Setiawan Haripuromo dan Zulkifli Mansyah. Nah maka dari itu kalau kita bagi ya ada empat strategi dalam membuat answort. Jadi answort ini untuk membuat strategi. Ya, dalam hal apapun ya misalnya dalam manajemen diri, manajemen organisasi apalagi um, sangat terkenal menggunakan analisis SWOT yaitu strength, ya, weakness itu internal opportunity treatment itu adalah eksternal. Nah maka dari itu kita singkat uh, uh, strength ya E, nanti bagaimana ketika, e, uang, bagaimana, uang, bagaimana ketika kekuatan bertemu dengan peluang, bagaimana kelemahan bertemu dengan peluang, bagaimana ketika kekuatan bertemu dengan ancaman dan kelemahan bertemu ancaman. Nah nanti disitulah empat strategi yang digunakan ketika e, dalam kondisi e, empat hal tersebut. Nah, kemudian apakah analisis itu nah, paling tidak ada tiga. Ya. Langkah utama dalam analisis SWOT. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal. Nah, kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu atau lingkungan eksternal. Akhirnya, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu sehingga dapat merencanakan strategis yang lebih baik nah maka dari itu ya rekomendasi untuk melakukan analisis SWOT langkah pertama adalah identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent atau yang paling penting untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada langkah yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan butir-butir hasil identifikasi yaitu langkah satu dan langkah 2 ke dalam bagan analisis SWOT. Nah, langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen, masukan, proses, dan keluaran. Kemudian, nah, kita bisa lihat uh, di slide ada bagaimana analisis SWOT itu uh, yang pertama kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal. Dan itu kita bisa lihat di dalam lingkungan internal organisasi. Nah, sedangkan peluang dan ancaman itu adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan eksternal di luar organisasi. Nah, nah apabila kita petakan dari empat hal ini kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ya, nah, kalau pada kekuatan yang kita lihat di warna hitam ini adalah apa yang dilakukan dengan baik. Nah, Kemudian kalau kelaman, apa yang salah sekarang? Sedangkan pada peluang itu kemungkinan apa yang ada, ancaman apa yang dapat menjadi salah atau ancaman ke dalam organisasi tersebut. Nah itu nanti kita lihat pada kuadran apa. Nah ya, contoh pada kekuatan ya, pertanyaan-pertanyaan pada eh, memetakan kekuatan di dalam internal kita yaitu apa yang menjadi kekuatan. Kemudian bisa jadi juga apa yang anda kerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang lain semakin kekuatan, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga, atau apa rekam jejak yang baik, di mana organisasi anda bersaing dengan baik. Nah, itulah salah satu memetakan atau pertanyaan yang bisa memetakan bagaimana kekuatan kita. Secara tentunya secara objektif. Agar apa? Agar ketika kita memetakan dengan objektif. Maka, kita bisa menghasilkan solusi atau strategi juga yang tepat. Nah, kemudian, kelemahan nah, dalam memetakan kelemahan ini, misalnya, contoh kita mempertanyakan apa yang dapat dikembangkan, apa yang ber, dikembangkan, apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan, dan kompetensi apa yang berlangsung dengan baik apa yang dapat diperbaiki, apa yang telah dilakukan secara tidak baik, dan hal apa yang harus dihindari. Nah, kelemahan inilah yang harus kita petakan sehingga kita bisa mengetahui uh, bagaimana strategi ketika kelemahan bertemu dengan peluang ataupun ancaman. Kemudian selanjutnya adalah peluang. Nah, peluang ini, jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan? Ya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah apa yang mungkin dilakukan di mana posisi yang ingin dalam lima tahun ke depan misalnya dalam sepuluh tahun ke depan dengan siapa ingin bekerja sampai di mana teknologi baru dapat mengubah praktek nah, nah ini semua ada tentunya di luar peluang lingkungan eksternal organisasi nah ketika kita Peluang-peluang uh, yang mungkin akan datang, kita petakan dengan baik, jangan sampai di, uh, ada peluang yang terlewatkan. Karena peluang itu tidak akan datang kedua kalinya. Maka dari itu ketika datangnya peluang, maka kita harus menangkapnya dengan kondisi yang ada, baik kekuatan ataupun kelemahan dalam diri kita. Uh. Kemudian perubahan finansial atau pemerintahan, satu lagi saat dapat menguntungkan di masa depan atau tidak, ya apa yang akan terjadi ya dalam beberapa tahun yang akan datang contohnya ya. apa yang dapat menjadi solusi win-win solution. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira ke depan ya, memprediksikan seperti apa ke depan. Salah satu contoh misalnya di masa depan 10 tahun mendatang pendidikan S1 mungkin sudah jadi apa-apa lagi maka eh, peluang untuk misalnya mengadakan prodi S2 itu lebih bagus atau misalnya ke depan teknologi yang akan berkembang adalah misalnya tentang fintech atau finansial teknologi bahwa ke depan itu kebanyakan pasti cashless maka peluang yang datang itu adalah bahwa membuat perusahaan fintech itu menjadi peluang yang sangat besar nah, salah satunya itu maka dari itu penggunaan data fakta yang ada untuk membaca bagaimana ke depan itu sangatlah penting Apalagi bagaimana kita memetakan kondisi saat ini dunia seperti apa Kelama dunia saat ini seperti apa Dan apa perlu yang bisa kita tangkap untuk keuntungan organisasi Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan apa rencana strategis Entah itu jangka pendek, menengah, ataupun panjang Dan yang terakhir yang harus kita petakan adalah treatment atau ancaman. Nah, apa yang menghambat, misalnya contoh apa yang menghambat perkembangan nah, dari luar, siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas atau pekerjaan peranan, atau apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing, apakah teknologi atau perkembangan baru mengubah peran, perubahan apa yang akan terjadi, hambatan macam apa yang akan dihadapi, dapatkah mengatur pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang? Salah satunya itu. Maka nah, dari itu ancaman ini harus betul-betul kita prediksikan seperti apa ke depan. Lihatnya dari apa, bagaimana uh, dunia ini bekerja, bagaimana uh, di luar organisasi itu bisa mempengaruhi kita, bisa mengancam. Contoh misalnya Netflix, ya. uh, Netflix, Disney Plus, bagaimana mereka saling bersaing, ya bagaimana dan uh, ancam-ancam uh, itu luar itu ada. Itu apa misalnya? Contoh, kalau Netflix itu saingannya mana? Maka bioskop, ya film-film yang ada di TV. Nah, itu saingan mereka yang bisa mengancam eksistensi mereka. Kemudian misalnya, siapakah musuh dari Zoom? Ya uh, Aplikasi Zoom yang kita gunakan saat ini, misalnya. Uh, siapa? maka musuh Zoom adalah bagaimana penerbangan, ya, industri penerbangan, itulah musuh dari uh, aplikasi Zoom. Karena ketika orang itu lebih senang bertemu langsung, maka ini menjadi ancaman bagi Zoom, eksistensinya tidak akan digunakan lagi. Nah, salah satunya itu misalnya, contoh. Jadi, uh, seseorang itu harus memetakan apa ancaman yang mungkin tidak ter terperkirakan dan mungkin tidak ada berkaitan satu sama, sama lainnya, tapi seorang manajer yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana dia bisa, dia bisa memetakan permasalahan atau ancaman dari luar yang datang. Nah, maka dari itu ketika kita memiliki kelemahan dan itu ancaman itu datang, nah kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Karena kita sudah memetakan kondisi internal dengan dengan baik pula. Nah, kemudian selanjutnya langkah keempat adalah rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Yang kelima ya, sekaligus yang terakhir adalah tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman dan susunlah satu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Nah, ada beberapa hal yang penting Ya, untuk diperhatikan dalam analisis swot, yaitu sebagai berikut. Nah, di sebelah saya, sini uh, ada analisis swot ini ketika bagaimana kekuatan bertemu dengan kelemahan, bagaimana peluang ketemu dengan ancaman, maka yang dilakukan adalah perluasan. Ya. Kemudian ketika uh, kekuatan bertemu dengan kelemahan, ya uh, atau misalnya di sini uh, misalnya kekuatan itu lebih dominan saya. Lebih dominan lebih besar daripada keku, apa namanya? kelemahan. Maka yang dilakukan adalah perluasan. Termasuk ketika peluang ya lebih besar, lebih banyak daripada ancaman. Maka yang dilakukan adalah perluasan. Begitu juga bagaimana ketika ya Kekuatan itu lebih sedikit daripada kelemahan, ataupun uh, peluang lebih sedikit. ya Jumlahnya, poin-poinnya daripada ancaman, maka yang dilakukan adalah konsolidasi. Itu salah satu strategi yang harus dihadapi. Kan uh, kita bisa tahu, kan bagaimana misalnya ketika kita mematahkan uh, kondisi internal kita dari segi kekuatan dan kelemahan? Kan bisa lihat bagaimana, apakah lebih banyak kekuatan atau kelemahan atau lebih banyak atau lebih, sebaliknya lebih sedikit ke, kelebihan atau kekuatan daripada eh, kelemahan. Begitu juga dengan lingkungan eksternal. Nah, apakah lebih banyak peluang-peluang yang ada di luar daripada ancaman, atau peluang ini lebih sedikit daripada ancaman? Maka yang dilakukan adalah konsolidasikan. Nah, kemudian di slide, slide sebelah saya, sini ada anak siswa. Ya, nah kita membuat analisis SWOT, kita membuat tabel ya. yang pertama adalah faktor eksternal ya, yang eh, faktor internal, dan faktor eksternal. Nah faktor eksternal di bawahnya itu itu ada peluang dan ancaman. Kemudian di eh, apa, sel yang sebelah ya eh, yang horizontal itu adalah ada kekuatan dan kelemahan. Disitulah kita buatkan poin-poinnya dari kekuatan itu misalnya poinnya apa saja A, B, C, D. Selama itu punya apa? A, B, C, D. apa? ABCD dan sebagainya. Jadi ketika misalnya kekuatan pertama bertemu dengan peluang pertama, itu apa strategi yang harus dilakukan? Nah, maka gunakan misalnya contoh kita kekuatan itu S, strength. Ya. Eh, kemudian eh, memanfaatkan eh, peluang. Nah, jadi bagaimana kekuatan kita gunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada? Nah, maka yang dilakukan adalah perluasan. Kemudian selanjutnya, ketika misalnya kelemahan bertemu dengan peluang, apa yang dilakukan? Menghilangkan kelemahan, ya, dan memanfaatkan peluang ya, untuk menghilangkan uh, kelemahan tersebut. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana ketika kekuatan bertemu dengan ancaman, ya, yang apa? Maka dari itu gunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman tersebut. Ya, misalnya kekuatan satu ya tentang apa ancaman satu tentang apa atau yang lainnya maka gunakan kekuatan ini untuk menghindarkan ancaman tersebut. Nah yang menjadi berbahaya yang sulit dalam buat seperti apa yaitu ketika kelemahan bertemu dengan ancaman. Ya. Nah apa yang diperlukan yaitu paling tidak meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan uh, ancaman. Nah, itu yang harus dilakukan. Maka konsolidasi menjadi kata kunci dalam membuat strategi antara kekuatan dengan ancaman dan kelemahan dan ancaman. Seperti itu. Maka dari itu, itulah menjadi penting di dalam membuat analisis SWOT. Itu saja kuliah pada hari ini mengenai analisis SWOT mudah-mudahan uh, bisa dipahami dengan baik dan ingat ya dosen sebagai fasilitator silakan kalian untuk membaca sumber-sumber yang lebih up to date yang lebih akurat mungkin dan juga lebih baik dan uh, bapak akan berikan tugas silakan uh, kalian untuk membuat analisis word dari organisasi yang uh, kalian pilih ya dengan syarat organisasi satu dengan yang lainnya ya Di antara teman-teman semua harus berbeda Nah itu saja dari Bapak mohon maaf apabila ada kuperangan allaulamwab kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulilbalin Sekian Allah ya perluyahabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh